Kondisi Ashanti yang kini berjuang melawan COVID-19 mengkhawatirkan. Jumat 19 Februari 2021 kemarin, sang asisten mengabarkan istri Anang Hermansyah itu dilarikan ke rumah sakit. Sang asisten menjelaskan keadaan Ashanti memang tak stabil selama seminggu ini. Sehingga ada baiknya pelantun jodohku itu dirawat saja di rumah sakit. Kondisi Bunda Ashanti tujuh hari ini sedang naik turun. Sekarang lagi intensif dirawat di rumah sakit, kata Vindika melalui Insta Story Ashanti pada Jumat 19 Februari 2021 kemarin. Ia juga meminta agar masyarakat tak mempercayai kabar yang masih simpang siur. Ketimbang melakukan itu Vindika berharap mereka memanjatkan doa untuk kesembuhan Ashanti. Mari kita sama-sama berdoa agar bunda dan keluarga bisa cepat sembuh, katanya Sebelum dilarikan ke rumah sakit Ashanti menjalani isolasi mandiri di kediamannya Tak sendiri, ia bersama tiga anak lainnya yakni Aurel Azril dan Arsy Hermansyah Yang juga positif corona melakukan isolasi mandiri Manajer Ashanti sempat ungkap kondisi penyanyi 36 tahun itu yang dikatakan dalam kondisi lemas Keadaan masih lemas Kalau pastinya gimana Belum bisa mastiin Kata Fida dalam pesannya kepada kami Pada Rabu lalu Sementara itu Aurel Hermansyah juga dikatakan Sempat demam Tetapi untungnya Kondisi kekasih atau halilintar itu membaik Kak Loli Aurel Hermansyah Sempat meriang dan lemas Jika Asanti dan Aurel Hermansyah Alami lemas Maka hal itu tidak dirasakan Azril dan Arsi Sebab Keduanya berstatus OTG alias orang tanpa gejala